Selamat malam, masih bersama Beja Terapi Mas Yanto. Kali ini saya akan memberikan tutorial untuk menghilangkan pegal di leher, punggung, dan pinggang. Karena kita melakukan perjalanan jauh seperti saya yang di pesawat hampir 9 jam. Biasanya akan terasa pegal atau tidak enak di leher ataupun di punggung dan pinggang kita untuk itu kita cukup memakai tiga titik untuk menghilangkan sakit pinggang dan punggung kita yang pertama satu dua tiga ini ada Linggu dabe dan Sungbe nah, ini cara pengerjaannya cuma cukup kita gosok aja ini mepet tulang ya kita gosok selama 5 menit atau 10 menit sampai e, punggung dan pinggang kita itu terasa nyaman dan enak gitu, dan insya Allah titik ini efektif untuk menyembuhkan dan mengurangi nyeri di pinggang dan punggung kita <tuh> ya itu ke, pengertiannya pokoknya harus mepet tulang ya itu 1, 2, 3 itu harus mepet, ya, cukup kita gosok seperti ini aja nah itu dan untuk menghilangkan pegal di leher kita kita tidur terlalu lama di kursi yang kurang nyaman untuk menghilangkannya kita cukup ambil di sebelah sini tuh. Ya. Ini ada cekelokan tangan, baru kita pencet atau dari sini tuh. Lah, ini coklokan tangan ini nanti memang tulang juga kita ambil. Kita gosok, kita tekan sambil leher kita nanti kita goyang-goyang ke kanan ke kiri. Uh, itu nanti sampai kita rasakan nyeri di leher hilang